Kali ini kita akan mereaksi lagi atau melanjutkan lagi, cie, ya nonton bareng kita itu, yang mana kita akan menonton bareng lagi, part kedua dari film piramid yang berjudul ibu mertuaku, cie. Di sini saya agak cepat, gitu, cie, agak cepat karena saya juga penasaran, cie, ya saya penasaran, uh, saya ingin tahu begitu, uh, lanjutannya seperti apa, gitu, ya kenapa saya sangat-sangat Uh, apa namanya penasaran dengan alur cerita dalam film piramid yang satu ini karena menurut saya alur ceritanya menarik cuy ya menarik dan uh, kena banget kena banget uh, saya yang bisa dibilang pencinta musik gitu ya masa budak-budak saya dulu itu memang uh, selalu uh, berhubungan dengan musik cuy dan memang memang ya memang nggak tahu kenapa cuy orang yang uh, cinta akan musik itu dianggap sebelah mata cuy, sebelah mata oleh eh uh, apa namanya orang tua dulu dulu cuy ya saya nggak tahu kenapa itu cuy ya dan itu yang membuat saya itu sangat sangat apa ya menyukai film yang satu ini cuy. karena menceritakan tentang seorang musisi yang nggak dianggap nggak dianggap manusia malah cuy ya yo daripada kita penasaran cuy ya langsung aja cum kita nubar sama-sama. Ya, yep, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. C. 3 2 1. Peng. Oke, udah benar nggak ini? Kemarin ada di sini kan? Siapa udah di pintu. Mami, mami, ada orang tidur nih. Kan? Jangan mabuk, tak. Orang mabuk. Gua kan hantu sama. Uh. Oh. Dia tidur di depan rumah orang, soalnya orang buta. Oh, dia baru nyadar juga, ya, orang buta. Sebenarnya badan saya terlalu letih dan saya tumpang tidur di sini. Maafkan saya. Saya tak tahu tempat ini tempat larangan. Tidak, J. Ini bukan tempat larangan. Ini kawasan rumah mami. Oh, rumah mana Biarlah mami antarkan. Saya tak bertempat tinggal mami. Sen. Dimana saja kaki saya terhenti, di rumah saya. Kasihan Kalau begitu Magilah singgah ke rumah Sekarang sudah jauh malam Kalau nak jalan Jalan dah siang-siang Cerah mata telinga Padahal Siang dan malam Sama saja Kasihan Kalau begitu je Magilah singgah ke rumah Mami Mami ingin nak tahu Asal usul je Mailah Samad, perlu bawa orang muda ini naik ke atas ya. Hai, Mami. Kyombi, kita sudah sampai, Nak. Chombi, mau sayang, ini mungkin gadis yang ketiga, eh gadis yang kedua itu sih ya, kalau nggak salah memang di sini ada dua ceweknya ya, dua karakter cewek. Kalo lah combi terus-terusan begini Akibat bahaya diri Combi susah Mak pun lagi susah Tidur Rana. Biar mak keluar sekejap Berjumpa dengan orang muda tadi Kesian matanya buta Tidur Oke okay. Ini perempuan juga mengalami hal yang sama ya Ditinggal Ditinggal apa Ditinggal men tinggal apa namanya, ditinggal meninggal ya, ditinggal bertinggal, ditinggal mati Selamat, Cik bawa masuk kereta ya Baik Mami Mami Jemput makan Mami Makanlah Cik, Mami sudah makan Mami ini nak tanya nama cik ini siapa, dari mana asalnya, dan bagaimana boleh jadi begini. Nama saya Osman. Osman. Dan saya berasal dari. Mami, Mami, saya dengar suara perempuan menangis suara siapakah itu Mami itu suara anak Mami sudah tidak boleh hidupnya tidak tentu arah pikirannya terganggu sebab kematian suara oh suaminya Ketika yang meninggal ya Mami bawalah saya berjumpa dengan anak Mami karena ada nasihat yang saya tidak katakan. Mari Osman. Kok dia ganti namanya sih ya? Jadi Osman ya? Oh, Cundi, jangan mengacuh diri nak. Kesian apa demi. Siapa kan namanya anak mami? Namanya Kal Tapi Mami memanggil Chombi. Dan Janganlah engkau banyak menangis Combie Akibatnya sangat buruk Dulu Mataku dapat melihat segala kecantikan alam maya Di satu ketika Istriku telah meninggal dunia Mulai saat itu aku menangis tak terhingga. Tidak oh oke. Okay. Berarti di sini baru. Tanya -tanya. <laughs> di sini jawabannya sebenarnya, Ci. Kembalikan istriku yang telah mati. Tetapi pada suatu pagi, apabila ku buka mataku, kudapati skala kecantikan alam maya telah luput dari penglihatan. Aku telah menjadi manusia buta. Penghidupanku bertambah terhimpit. Aku terpaksa keluar dari rumah Sebab tak dapat membayar sewa Ku merantau tak tentu arah untuk mencari sesuap nasi Akhirnya aku dipungut oleh ibumu Dan besok Aku akan merantau lagi Merantau entah kemana Untuk menyambung nyawaku Cumbi Dengarlah nasihatku ini Cumbi dengarlah. Osman cerita cip. sangat sedih. Tok salah pergi ke mana-mana lagi. Tinggallah di sini buat selama-lama. Mari. Mari, mami tunjukkan tempat tidur cip. Ah, <laughs> bau bawang je. Cik. Walau seribu tahun combi menangis Bidin tak akan kembali lagi combi Combi dengar tidak nasihat Abang Osman malam tadi Nasihatnya sungguh berguna Mari cik, mak sisirkan rambut Combi, nasib baik mak masih hidup Kalau mak sudah tak ada Mak pun tak tahu apa yang akan terjadi pada Jombi. Eh, udah udah mulai ini ya udah berinteraksi ya sudah berubah dia tidak merana lagi Hmm? Abang Usman Oh, Jombi ya Ini apa, Abang Usman? Bunga Bunga apa, Abang Usman? <laughs> Bunga, Ros Betul <laughs> <laughs> Jombi Abang Usman mendengar suara tenor saxophone. Uh, siapa kaya menciumnya Jombi? wah dia dapat kembali kehidupannya je Kalian, oh, akhirnya dia dapat ini jiwa dia ini sih. Sudah bertahun-tahun dia nggak main. Tidak, abang Usman tuh nak tanya pasal seks pun. Cuma masalahnya, kenapa dia ganti nama gitu? Oh, jadi Usman. Terima kasih Jatuh cinta, zombie. Sekian lama sudah bertahun-tahun, ya. Dia baru nyoba lagi. tenang tambah tenang hati zombie Jin ada di sini juga, ya. <gifat> Pantasan Di part 1 saya membaca dia ada di situ, Ci. Eh, sampai. Baunya, sampai. sampai di oh. itu anak angkat yang baru. udah jadi anak angkat. Tunggu, tunggu, tunggu! Kok... Kok dia bisa tahu itu kasim? Selamat berarti sebelumnya dia pernah jumpa gitu ya? Oh, Hati sampai benar-benar. Asim -benar. selamat. Awak cik tukar nama nama Asim selamat bukan kabar gue. Eh? Tuhan ini siapa? Nama Mama, Mahyudin Zrani, talkie cindera Batari Buu. Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah benci dengan nama Kasim selamat. Sebabkan nama itulah isi saya meninggal dunia. Dan disebabkan nama itu juga, mata saya menjadi Buddha. Abang Kasim. Kasim selamat, Mama ada satu cadangan. Mau tak bersama-sama Mama kita pusing seluruh tanah Melayu dengan review. Mama dagerenti tentu bagus. Pergilah, Bang Kasim. Kalau Abang Kasim pergi, ada apa hal pula, Cumbi? Tak apa, Cumbi akan tunggu di sini sehingga Abang Kasim pulang. Baiklah, Mama Mayudin, saya terima tawaran Mama. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa cek? Saya mau nama saya ditukar ganti. Ditukarkan kepada Usman, dah. Usman Jailani. Jangan kata nak tukar nama, cek nak tukar apapun mamak bagi. Asal cek mau pi saja. Ya. Uh oh, bertukar jadi. Osman Jailani uh, Panggung besar ceritanya dia tour ini Cie, ya. Wah, ya sudah. Oh, ini enggak ada musiknya. Oh, copyright ini Cie, ya ini nggak ada musiknya di sini sih, tapi nanti insya Allah saya isi ya. Ceritanya di sini dia sudah keliling ya, pusing-pusing, Johor baru. Singapura. Mau oh, kembali lagi ke Singapura. Wah. Osman Zainal ni. Seksi Ini udah nyaman dia hidupnya nih. Udah nikah jadi orang kaya. suaminya so, ya. Hello. Hello. Ada apa Dinah? Kanda. Kanda tak bekerja malam ni? Tidak. Kenapa? Eh, uh, Kanda membawa Dinah menonton malam ni? Kanda tahu. <laughs> Dinah nak menonton manusia istimewa bukan? Hmm? <laughs> eh, eh. <laughs> Bagaimana Kanda tahu? Mau tak Kanda? Tak. Nah. Terima kasih Kanda. I love you. Oh. Sakitnya itu <laughs> <laughs> <laughs> gimana, ya? Spesinya ini, cuy pas dia lihat, nih. masih remang-remang masih ramang -ramang. Uh, sambilnya tanggung inah an asmara liriknya juga kena banget Kau merasa bersalah dia ini mengahkan tolong pada Dinda? Tolong apa Dinda? Tolonglah mata Usman cairannya. Oh, <tutimu> <tutimu> ih ih, ih, ih, ih. Besok sungguh penghargaan wawang di Singapura hadiah bersama Kalau lah cik boleh tengok, mamak tak tahu apa besar hati cik. Jadi manajer ceritanya Bapak, di sini Mama. ya. Mamak tengok pun sama juga seperti saya tengok. Allah cek. Siapa tu? Maafkan saya kalau mengganggu. Tak Itu eh. <tutuk> Osman <tutuk> <tutuk> <tutuk> ada orang nak jumpa Mama saya Ismadi, dokter Ismadi, Osman Jalani. Ini istri saya, Osman Jalani. Dan yang itu anak saya. Oh. Tuan dokter, berapa umurnya anak Tuan dokter ini? Tiga tahun lima bulan. Oh, Mama, iya <tose> <tose> Barangkali anak saya pun sebesar itu juga, Mama. Enggak, <tose> okay, gila. But... Cik Osman. Ya. Saya datang kemari. Karena hendak memberi pertolongan dengan percuma. Pertolongan apa, Tuan Dokter? Saya nak mengoperate mata Cik Osman. Agar Cik Osman dapat melihat kembali seperti sedia Tuan Dokter. Sebenarnya saya lebih senang hidup begini. Jikalau saya dapat melihat sekalipun. Tidak ada artinya bagi saya. Sebab manusia yang saya punya sudah tidak ada lagi dalam dunia ini tuan dokter. C. Osman, tadi kamu ada mengatakan yang kamu mempunyai seorang anak. tidakkah kamu ingin melihat anak itu? Hmm, tuan dokter. Tuan Doktor, buat oh, demi anak ya ceritanya dioperasi. Aduh, tuh doh gua aku makin cing. <coughs> Sorry cey. Kita lanjut lagi ya 32 सुन्तिक भी उसका लीजेएग। आख का अगे Nuh 준비 준비 juga ke Singapura oh, Abang Kasimku udah Melihat kembali, Hiranya. Saya dapat melihat kembali, Tuan Doktor. Saya dapat melihat kembali, dan saya juga akan dapat melihat wajah anak saya. Terima kasih, Tuan Terima kasih. dia nggak kenal pasti Oh tahu nih, pasti data tahu Mungkinkah Kamu ini zombie <tuh> <tuh> Sudahlah zombie jangan menangis Apa yang ada ditangiskan Abang kasih bukannya mati <tuh> <tuh> Mami Nila mami sampai mami Mami satu minggu sudah sampai di sini cek. Mama lah bawa dia panik <laughs> oh. Cik, cek tak mau ke pulang lagi ke Pulau Pinang? Saya mesti pulang Mami Sudahlah Cumbi jangan menangis Abang kasih makan pulang ke Pulau Pinang nanti Sama-sama dengan Cumbi ya Ufff <laughs> Jelai ya, yeah. ku perlihatkan isteriku padamu. Mai Munah Ismail, kenapa Cik Osman <coughs> Apa yang mengganggu fikiran kau? Puan Dr. Wajah istri Tuan Dokter, salin tak tumpah dengan wajah istri saya yang telah meninggal dunia. Oh. Barangkali, pelanduk dua serupa. Ya, barangkali pelanduk dua serupa. Maafkan saya Tuan Dokter. Maafkan saya. Tuan Dokter. Bolehkah saya membawa Osman pulang bersama saya? Oh, belum boleh lagi, Encik. Sebab dia perlu banyak rawatan. Buat sementara waktu, saya akan pindahkan dia ke rumah saya. Aduh, ada ada, ada sesuatu Karena ini, Encik. Ada sesuatu ini. mendapat rawatan yang lebih istimewa. Hai M B, B Z, Z R Berhentilah dulu Kanda, minuman sudah sedia. Bagus, yes. Nampaknya banyak perubahan yang akan Mari terkenuju. Anak ke tepi laut bolehkah saya pakai jodin bersama saya? Pergilah. Tuan Doktor, terlihat kepada anak tuan Doktor, teringat kepada anak saya. Petang nanti, bolehkah saya pergi melihatnya tuan Doktor? Hmm. Ini kelihatan rumah siapa? Ini rumah mertuanya, kah Cari siapa, anjek? Hmm? Kok beda? Ini Betul, Cik. Saya tidak berjumpa dengan dia, baik, ibu mertuanya kan? Iya yeah, beneran dia asem selamat siapa izin kau masuk di sini? pergi pergi keluar dari sini kaki lima rumahku kau tak boleh injak keluar apa kau mau? saya tidak berjumpa dengan anak saya kalau kau aku dah benci turunan kau pun aku tak mau tahu. anak kau tak ada aku dah kasih orang sama siapa? apa kau mau tahu? Keh, ini emosi gusi. <laughs> Keburan palsu pasti ini Tusen tidak keluar uang, malah harta anakku -anak kau kikis sampai habis. Kemudian kau seksual pula anakku -anak sehingga mati. kau main muda di sana buat aku kau menangis di sini? Mencoba <sighs> apa ini? Jangan-jangan <laughs> ini yang punya kuburan cuy Saudara Kenapa saudara menangis di kubur ibu saya? Apa? Kubur ibu saudara? Apa artinya semuanya? Ayo, ampunkan Katim, ampunkan Kalau ini bukan kuburnya Sabaria, ya. di mana Sabaria ya sekarang? Sabaria aja, ya, Sabaria. Ya. Mazlah kawinkan dengan Dokter Ismadi. Sudah hmm, kebongkar semua. Sekarang barulah aku tahu segalanya. Rupanya. Kamulah yang mengirim telegram palsu Supaya aku boleh bercerai dengan seorang Bukankah begitu, Ma? Iya, Kasim, jangan cakap lagi lena Mada tua masalah, Kasim, jangan cakap lagi lena Aku hairan kau diciptakan Allah menjadi manusia? Kan lebih baik kau menjadi haiwan Astagfirullahaladzim, Kasim, anak-anak, Kasim Aku datang mama kan aku salah oh, sakit banget kata-katanya di sini sih. Kenapa harus ciptakan jadi manusia? Cik Osman Saya Tuan Dokter. Kenapa Cik Osman nampaknya terburu-buru? Tuan dokter. Saya hendak pulang ke Pulau Pinang. Pulang? Belum boleh lagi, Cik Usman. Kerana rawatan atasmu belum lagi selesai. Tuan dokter. Lebih lekas saya keluar dari rumah ini. Lebih meringankan penderitaan saya. Sebab saya tak sanggup lagi melihat ya mempermain-mainkan saya. hancur. Hmm. Sabar ya. Peliharalah Tajudin anakku baik-baik. Dan jikalau ia besar nanti, janganlah membiarkan nasibnya serupa dengan nasibku. Raksim Selamat Biarlah aku berterus terang dengan Aku bersalah tentang mengambil sabariah dari tanganmu Tetapi Kesalahanku itu telah dapat ku tebuskan Dengan memberi kembali penglihatan rasa itu sangat adil bukan terima kasih di atas keadilan muuhan da Kenapa ini Uh, terus, terus, benar dia ini sih. Aduh bahaya ni. Kok dari tadi dia liat garpu. Abang Kasim dalam bahaya, Ma. Astaga. Bawalah Abang Kasim pulang bersama-sama dengan Cumbi. Abang Kasim, masa Cumbi mengantar Abang Kasim dalam? Abang Kasim tidak ada Dan apabila Cumbi terima pun, Abang Kasim buta. Tetapi Cumbi bahagia. Marilah, Abang Kasim. Marilah kita Marilah kita pulang. Beci. Okay, Ciun, <laughs> benar-benar ya, aduh. Oke, okay, saya saya benar-benar harus fokus dulu sih ya. Oke, okay, itulah tadi film dari Piramli yang berjudul Ibu Mertuaku, cuy. Aduh. Saya nggak bisa saya kayak nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuy. Ya saya saya ikut kayak ikut larut dalam uh, film ini, cuy ya yang ini yang jadi pertanyaan buat saya itu kenapa kenapa eh uh, ini ma membutakan matanya lagi gitu ya. Apakah dengan membutakan matanya itu dia enggak bakalan uh, kembali lagi ke masa lalunya gitu sih ya. Saya enggak tahu pasti itu sih tapi pasti ada ada sesuatu. Kenapa dia membutakan matanya lagi? Saya enggak itu enggak terlintas dalam pikiran saya cuy. Dalam film ini dia menatap foto sambil natap garpu. Saya pikir tadi itu garpu ya. Yang tadi itu sendok untuk makan. Untuk uh, ini sih untuk mencolok apanya foto gitu, merusak-rusak foto gitu ya. Tapi nyatanya enggak. Pokoknya saya tadi oh, kok bisa gini gitu ya. Kita melihat alur ceritanya, Ci. Kita melihat alur ceritanya ini masih banyak film-film modern yang sekarang kalah dengan alur ceritanya ini, Ci. Ini menarik banget alur ceritanya, Ci. Gila sih ya. ya, saya di sini. Saya di sini nggak berharap view-nya tinggi atau gimana, cuy. Ya, karena jujur aja, di channel ntt itu view-nya tinggi. Kalau kita mereaksi video-video yang lucu, apalagi film-film Piramli yang berbau komedi, di sini saya benar-benar apa ya, benar-benar uh, sangat-sangat terpesona dengan alur ceritanya, cuy, yang sangat menarik. Di sini saya nggak mementingkan namanya view dulu cuy ya. Di sini lebih ke pribadi saya juga, cuy. Ya, karena film ini bener-bener menarik, alur ceritanya menarik, dan coba aja ya, film ini bisa difilmkan kembali gitu ya, dengan aktor yang berbeda gitu ya. Maksudnya diperbaharui gitu ya, film-film piramid semuanya itu diperbaharui lagi dengan aktor-aktor yang berbeda gitu ya. Itu menurut saya lebih menarik lagi, cuy. Ya, lebih menarik lagi, jadi mengangkat... eh. Uh, apa namanya, film-film yang terdahulu menjadi versi modern gitu ya itu menurut saya cuy oke dan terima kasih buat korang semua telah uh, menunggu-nunggu video dari ND ya cuy ya di sini benar-benar cuy saya nggak memikirkan namanya view ya jadi kalau korang suka, korang nonton kalau korang nggak suka, silahkan skip aja videonya cuy karena saya yakin banget korang menunggu video dari ND atau channel nd itu pasti yang berbau komedia aja cuy tak jadi masalah, tak jadi masalah Oke, dan selanjutnya kita akan mereaksi film Piramli yang mana lagi cuy. Silahkan komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Kalau video ini bisa menghibur silahkan di share di sosial media yang kalian punya. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan Thank you next. Bye.